Halo sobat Akm Sekretarius kali ini saya akan buat konten kerajinan tangan yaitu paper craft. kalian lihat sini. Ini adalah konten paper craft yang lama di tahun 2016. Nanti jika kalian ingin menonton lagi saya akan tambahkan link di deskripsi. Oke, ini saya akan buat paper craft ya saya memakai kostum ini untuk mencontohkan dengan konten yang kami akan dibuat, orang hutan. Kayak karsan kan? Ya? <men cabinÉ> Harusnya konten orang hutan ini dibuat di tahun 2021, tapi <men insanjun> na nah, sayangnya di tahun itu saya terkena corona, jadi lebih kamplai sekali kalau terkena koronnya tapi alhamdulillah ya saya sehat kembali dan bisa berkonten lagi ya oke ini bahannya ini alatnya ada lem cover dan yang terakhir tempat untuk mengolesi lem ke kertasnya. Atau pakai jari langsung. Keren. Oke nggak usah panjang lebar kita langsung ke proses pembuatannya. <Sulis> dipakai ini kalau ada yang harus dibolong di tenang tengah-tengahnya. Kita sering menggunakan senjata itu gunting. Oke, ya. Okay, ini dia. Nah, ini lembaran langsung gunting. Satu, dua. 3 4 5 6 6 lembar dan lembar ini sama adalah tutorial buatannya ini kita buang aja tanpa tutorial karena video ini adalah video tutorial ya membuatnya oke kita mulai ke proses pengutingan pemotongan kepala sudah sekarang ke pemotongan perut ya perut dada punggung Oke, bagian badan sudah, kita potong bagian pundak, juga sama pundak ya, ini akan saya skip, ini bagian kaki pun sama ya, jadi ini tiga lembar ini akan saya skip saja untuk mempersingkat durasi video. Oke, langsung. ada kesalahan teknis ya, ya yang ini ya. gak kerekam ya nah, seperti ini, kita rembutin uang bagian putih akhirnya seperti ini ini juga sama uang bagian putih ambil yang tepat saja skip ya. Karena sama aja ini akan saya skip. Oke. Okay. Oke, okay. proses sudah selesai. Ini kepala, badan, tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan. Lanjut ke proses pengeleman mantap belum itu sampahnya kita buang kita mulai pengeleman dari kepala dulu keluarkan senjata andalan Xx ini kita kasih lem disaling sambung menyambung untuk membentuk bulatan. ini saling menempel satu sama lain saya contohkan bagian wajah bukit kata cara menepakannya sama jadi cukup satu saja contoh di semua lakukan wajah orang utama oke, sudah membentuk kepala dan mata monyet mata orang utan oke, kita tinggal buat ini bagian atas karena ada lubang hidung ini bagian bawah Oke. biasa dan ini kita koles dan bentuk seperti ini ya bukan semuanya ini juga sama sekali tempel menempel lakukan kita mulai dari kejuan wajah enggot Oke, tinggal nanti di sini. kiri ya. Oke. Oke, kalau sudah ditempel dan jadi seperti ini ya, kepala orangutan ya. Di bagian dalamnya ini. tapi cara menempelkannya tuh ini dulu yang ada matanya mulut atas mulut bawah jadikan satu masukin blush ya cingkornya plus baru rambut itu masuk ke dalam rambut wajahnya blush akhir baru telinganya ya dengan ini kamu lihat ini ada di bagian atas ya, oke seperti telinga manusia saja, ya. yang besar di atas, yang kecilnya di bagian bawah. Oke, kalau sudah, lanjut ke bagian badan. Jadi seperti rompi, ya. ini nanti buat masukin tangan kayak nah, untuk kaos begitu. oke yang seperti tadi putih-putih ini, slip-slip ini dikasih lem. Kasih contoh satu aja yang ini ya. ini nanti ya sama aja udah putih-putih seperti ini nih silam lem tempel, tempel oke okay. kasih untuk satu ini aja Dan putih ini dikasih lem yang foto-foto jangan nih. Yang ini jangan. kita kalau sudah siapa tempelkan pasti ini ini kalian pas pasin aja oke okay. sudah tempel ini enggak tangan kiri tangan kanan kaki kiri kaki kanan Selesai. Oke, okay, ini sudah disatukan Kepala dan badan. Kasih ini. Sekarang proses buatan tangan. Ya. Ini luar biasa. Saling sambung menyambung. dari setengah kuli ini nanti ditempel ini ya tuh, oke? Okay. Ini nanti melingkar di tangan dan ini adalah bulu ya. karena orangutan dan bulunya lebat ya. nantinya ini masuk ke ini posisinya seperti ini ini nanti dipasang Tangan kanan bentuk sama kiri ini. Kaki pun harus ini, karena bentuknya memang lagi sila ya. Tangannya tidak kepeng ini, ini sila. Oke, ini akan saya skip nanti tinggal bentuk seperti ini. Oke, kalau sudah harus seperti ini ya. Tangan kiri, tangan kanan, kaki, -kaki kanan langkangan Ini kak, ini masuk. Oke okay guys Tinggal disatukan Dan selesai Oke okay, kalau sudah semuanya ditempel Maka akan jadi seperti ini Ini tampak depan Kita samping Tampak belakang Tampak atas bawah oke, iya lagi sila atau nongkrong ya, mantap, oke kawan-kawan sudah jadi ya, tetap orangutan ya, ini buat hiasan saya ya di paperclay. Sini, ini adalah ekstibun. Nanti saya bakal bikin konten stop motion dia akan sendiri ya. Toy story kopi dari Toy story membuat cerita dari. Subscribe ya Ingat ini ya ini juga akan saya kontenkan satu persatu ya di konten stop motion snacks dua. Oke, salam akf Sagitarius. Aku cattak aja deh. Bye-bye pada di video selanjutnya. Bye-bye. Thanks. -bye.